Ace of pentacle ataupun satu koin untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius beruntung sukses dan bertemu pasangan di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Aquarius berhasil sukses menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan seorang Aquarius akan membangun sebuah usaha miliknya sendiri yang dimana sini akan memberikan kesuksesan yang sangat besar kepada Aquarius. Serta sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk memulai awal yang baru di dalam kategori hubungan asmaranya. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Aquarius, seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan, akan menata meniti kembali pengeluaran pendapatan bersama seorang pasangan, yang di mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya, dan di sini seorang Aquarius bersama pasangan, akan menjalankan sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan kepada Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan yang disimpulkan dengan Queen of Swords yang menjadi awal hubungan asmara untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The World. Secara umumnya The World itu diartikan mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lain. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan Sosok seorang Aquarius akan mendapatkan kesempatan di tahun 2022 untuk menata meneliti kembali keuangan, yang dimana juga di sini membangun usaha akan berdampak positif kepada kehidupan. serta di sini seorang Aquarius yang sedang single mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bagus lagi di tahun 2022. dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Four open Pentacles ataupun 4 koin. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersodiak taurus yang dimana di sini digambarkan seorang taurus beruntung sukses dan mampu bertemu pasangan di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang taurus akan berhasil menjalankan sebuah bisnis yang dimana di sini merupakan bisnisnya sendiri yang akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini usaha yang dijalankan oleh seorang taurus akan dikategorikan beruntung sukses yang membuat kehidupan lebih bagus lagi dan kepada seorang Taurus yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk menjalankan hubungan asmara yang lebih bagus lagi ke depannya dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Taurus serta di sini seorang wanita yang mendukung Taurus sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang Taurus akan beruntung sukses dalam menjalani karir pekerjaan yang di mana ia jalani berkat dukungan dari pasangan yang akan membuat kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi. Serta di sini digambarkan Taurus yang sedang sibuk akan bertemu pasangan yang disimpulkan dengan Queen of One yang akan mendukung kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu World kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempatan lain kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Taurus untuk menjalani. Bahkan pekerjaan yang lebih bagus lagi yang dibantu dengan doa pasangan yang akan membuat kesuksesan keberuntungan lebih bagus kepada seorang Taurus di tahun 2022, serta di sini seorang Taurus yang sedang single akan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan hubungan asmara bersama seorang pasangan di tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Six of cup ataupun 6 piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana sini digambarkan. Seorang Cancer akan beruntung sukses dan mampu bertemu pasangan di tahun 2022. di sini digambarkan kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang Cancer di dalam kategori menata. pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keberuntungan, berdampak positif kepada keuangan, serta kehidupannya, dan di sini juga digambarkan seorang Cancer suka berbagi kepada seseorang yang membutuhkan yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini, seorang Cancer. Yang sedang single akan digambarkan bertemu pasangan yang dimana disini berkomitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Yang dimana sini untuk menggapai keharmonisan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of cup. Secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Dan di disini menggambarkan sosok seorang cancer akan beruntung sukses dalam meniti karir, meniti pekerjaan, yang di mana di sini akan mampu membuat kehidupan, keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki semakin terbuka dan membuat keberuntungan akan semakin bagus lagi. Serta di sini, seorang Cancer akan bertemu pasangan yang disimbolkan dengan Knight of cup, yaitu seorang pasangan yang berada di dekat Cancer sendiri yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi di tahun 2022 dan juga kartu the world kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Cancer mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan kesuksesan di tahun 2022 yang di mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya dan di sini seorang Cancer mendapatkan kesempatan untuk bertemu pasangan di tahun 2022 yang dimana mana di sini untuk memulai hubungan asmara yang lebih bagus lagi ke depannya dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah four of one ataupun 4 tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan berhasil sukses beruntung sukses dan bertemu pasangan di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan empat pekerjaan yang dimana di sini akan membuat keuangan kehidupan serta keberuntungannya lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Gemini yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yaitu di dalam kategori membangun sebuah rumah tangga yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini akan beruntung sukses, mendapatkan empat tawaran pekerjaan, yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang lebih tua dari Gemini, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri, dan di sini, restu, izin dari orang tua Gemini serta orang tua pasangan akan menjadi support dan dampak yang positif kepada hubungan asmara seorang Gemini untuk memulai langkah bersama seorang pasangan, yaitu di dalam kategori kejenjang yang lebih serius ataupun pernikahan. Dan jika kartu the dewa kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang gemini akan beruntung sukses mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana mana sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang di pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang sekitar dan orang yang lebih tua dari gemini sendiri dan di sini juga digambarkan seorang gemini bersama pasangan akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Yaitu kejenjang yang lebih serius, kejenjang pernikahan, kejenjang membangun rumah tangga Yang direstui oleh orang tua Gemini dan orang tua pasangan Gemini sendiri dan Untuk judik yang kelima adalah Eight of cup ataupun delapan piala Untuk judik yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo Yang dimana sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan dan sukses Serta bertemu pasangan di Disini digambarkan seorang Virgo akan dihadapkan dengan banyak pekerjaan yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya dan di sini juga kesuksesan akan didapatkan oleh seorang Virgo di dalam meniti hubungan asmara bersama pasangan yang akan berdampak positif kepada keluarga dan kebahagiaannya dan kepada Virgo yang sedang single akan bertemu pasangan di tahun 2022 yaitu bertujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang dimana disini menjadi awal mula untuk kebahagiaan hubungan asmara seorang Pirgo yang sedang single dan untuk kartu support energinya adalah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 yang dimana mana di sini berasal dari orang terdekat, orang yang lebih tua dari Virgo yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan semua pekerjaan yang ia tangani akan berhasil sukses membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini kepada seorang Virgo yang sedang single akan mengakhiri pencarian hubungan asmaranya di tahun 2022 dan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius yang di mana di direstui oleh orang tua pasangan dan orang tua Virgo sendiri. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang Virgo Mendapatkan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih bagus, yang lebih beruntung, yang lebih sukses di tahun 2022, dengan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan kepada seorang Virgo yang sedang single akan mengakhiri pencarian hubungan asmaranya di tahun 2022, yang dimana di sini akan melekatkan kaki ke jenjang yang lebih serius, bersama seorang pasangan yang direstui oleh orang tua Virgo, serta orang tua pasangan Virgo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan. Lima zodiak yang beruntung sukses dan bertemu pasangan di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua Taurus, yang ketiga Cancer, yang keempat Gemini dan yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang beruntung sukses dan bertemu pasangan di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.